Alhamdulillah Alhamdulillahi Alladhi hadana lihada Wa ma kunna linah tadia lawla an hadana Allah Asyadu an la ilaha illallah wa hadahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Radina billahi bi Wabimuhammadin nabiyya wa bil islami dina Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah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 Gimana caranya biar ketika kita sujud, itu sama nyamannya dengan ketika kita tidur di atas pangkuan istri. Eh, belum ya? <tuh> gak tau sih rasanya. Pokoknya tuh keren banget loh. Salah satu yang bikin saya kalau nggak bisa tidur itu tipsnya adalah tidur di atas pangkuan istri. Langsung tidur. Cuman masalahnya susah bangun, eh.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 Salah satunya ada di surat at-taubah yang terkenal A'udhu billahi minas syaitanir rajim Illa tansuruhu <Türk> faqad nasarahu allah Ith akhrajahu alladhina kafaru saniyathnaini idhuma filghah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 yang selalu mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah ini yang terjadi kepada Abu Bakar asiddiq sekelas Abu Bakar yang imannya sampai ke derajat Sidik, bukan cuma mumin loh siddiqun kan ada mumin, ada muttaqin, ada siddiqin ini udah derajatnya Sidik, arti Sidik itu udah gak ada lagi keraguan di hatinya Udah nggak ada lagi masalah sedikitpun. Ketika orang-orang ragu, Abu Bakar tetap yakin. Salah satu kasusnya pas e, Nabi pulang Isra Mi'raj. Nabi bilang bahwa saya baru pulang dari Palestina dan baru naik ke langit semalam. Diberitakan ini kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi orang-orang kafir Quraisy nggak percaya. Lalu ketika para sahabat-sahabat lain mendengar, mereka kayak ragu-ragu gitu. Bener nggak ya? Bener nggak ya?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 Gak tau tenang karena kata katanya atau dekapannya nih nggak saya juga bingung dua duanya kali ya dia bilang lah tahzan ya azizi panggilan buat suami bahasa arabnya yang lembut tuh azizi bukan al aziz ya al aziz nama orang La tahzan ya azizi atau ya habibi atau ya albi albi itu artinya jantungku jangan dipakai deh biar saya aja yang pakai itu lah tahzan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 Istri mengatakan, udah serahin aja sama Allah. Kan jadi mantapkan hatinya. Hal-hal yang kayak gini nih. Kalau belum punya pasangan, temen. Sehingga Nabi mengatakan, Al mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bergantung loh kepada tingkat kesolehan temennya. Kalau temennya soleh, insya Allah dia akan terjaga oleh teman itu. Ketika dinasihati, diingatkan. Saya aja ngerasa banget yang kayak gitu. Ada masa-masa ketika saya kayak futur. Futur itu teman-teman artinya lagi lemah imannya.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 Ngakunya belajar ke saya nggak tahu benar apa nggak Yang sejatinya mungkin saya belajar ke dia Lagi jalan stelin tilawah Al-Quran Yang baca saya lagi tuh Sidi tilawah Al-Quran saya Saya kan nggak pernah mendengar CD sendiri Pas diputarin itu siapa Lah itu ustad Oh ya <g entreky> Baca surat Al-Mulk Tabarokalladhi biyadihil mulku ala kulli shayim Qadir Pas sampai di ayat-ayat tentang Jahanam tentang neraka Tentang apa Walaqadah Zayyan Sama Adjunia Bima Sabih dan seterusnya Dia nangis, dia nyetir nih Dia nangis, saya ketika ngeliat dia nangis Saya dapat hidayah Jadi saya dapat hidayah bukan Hanya dengan mendengar bacaan itu Tetapi karena dikondisikan oleh seorang teman Saya ngerasa, aduh Masya Allah ya, dia yang dengerin bacaan saya Bisa nangis, saya dengerin diri saya sendiri enggak nangis, kan ada masalah nih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 yang mengingatkan Isa, tenang, tenang, tenang, akhirnya tenang. Pas Yahya ya, terlalu, apa, kayak baper gitu, aduh kasihan, kasihan. Yahya ya, itu kan orangnya kasihan, gampang kasihan. Sehingga jadi agak-agak kurang tegas. Kata Isa, nggak bisa gitu dong. Akhirnya diingatkan, nah ini pentingnya teman. Nabi aja butuh teman. Kalau kita mau kepo dikit nih, kenapa sih Rasulullah memilih Abu Bakar untuk nemenin hijrah? Kenapa nggak umar gitu? Supaya aman. Hijrah bareng Umar siapa yang berani ngejar coba Umar berdiri di depan Ka'bah ya nas, ya mak syaraku wahai manusia wahai orang Kurais falamu muhajir ketahuilah saya pengen hijrah kata Umar siapa yang pengen istrinya jadi janda anaknya jadi yatim tunggu saya di balik bukit itu ada yang berani diam semuanya coba Al Rasul kalau hijrah bareng Umar enak kan wahai kaum uh, wahai orang-orang Kurais -orang wahai manusia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 Kan nyari temen yang soleh biar bisa menenangkan nih. Ternyata pas ada masalah. Rasul gimana gimana? La tahzan. Inna Allah tenang. Udah beres. Bisa nggak kita coba latih hari ini. Kalau kita berteman dengan seseorang. Niar kita pengen saling mengingatkan. Watawa sawubil. Hak. Yaitu mengingatkan tentang Allah. Watawa sawubil sob Itu kayak gitu tuh ayatnya. Pertama hak dulu. Kedua sabar Kalau nasihatnya udah benar. Insya Allah sabar.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 kita belajar Allah yang maha memelihara, kita kan dipelihara Allah, terus ngapain kita khawatir? Kalau gitu gak usah ikhtiar, usah ikhtiar, tapi jangan libatkan hati, ikhtiar itu pakai tangan, pakai kaki, pakai tenaga fisik. Hati gak perlu berikhtiar, hati itu bertawakal. Fisik kita berikhtiar, hati kita bertawakal, jangan sampai hati kita ikut ikhtiar, ini bahaya nih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 Surat 11 Surat Hud ayat 6. Wa fil Tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi.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 ke kota baru aja disitu kan ada jam matahari tuh kita lihat jam matahari, hayu naik mobil masuk tol nih pas sudah masuk tol eh, pastel berubah pikiran ah terlalu dekat nggak berasa liburan ya ya terus mau kemana ke jakarta aja yuk ke apa ke ancol ada pantainya oh ayo ayo ayo ke dufan jalan akhirnya nggak jadi belok pada larang lurus niatnya ke ancol sebelum cikampek berubah lagi pikiran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 udah gagal dua kali dan kita pikir ah cuma masak sayur gini doang mah sayur bening mah gampang kita kan nggak tahu prosesnya sehingga apresiasi kita juga ya segitu gitu aja kalau kita tahu pak prosesnya walaupun cuma sayur bening sama telat ceplok kita akan peluk istri kita mah makasih banyak ya mau udah berkorban banget buat papa Ma, hari ini ini makanan terenak sepanjang hidup papa loh mah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 wal tafakkur dan sebetulnya teman-teman ya kalau kita mau lebih persis nih salat duha itu ya emang salat tafakur sebetulnya dulu para sahabat atau para ambia salat duha itu di tempat terbuka di bukit di apa e, kebun gitu salat duha itu di tempat-tempat